Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ray Channel jadi kali ini saya akan ajarin gimana caranya untuk mendapatkan bot di event 515 ya guys dan cara ini saya udah uji coba sendiri dan berhasil 4-4 nya itu musuhnya bot semua guys nggak nambah satu poin pun dan untuk info kan untuk kalian sementara Reis Channel saya liburkan dulu karena terkena masalah channelnya karena akun pancingan kemarin gak tahu kenapa youtube gak bersahabat ya guys jadi saya upload akan saya upload di channel kedua saya yaitu SIN ya guys jadi mohon maaf banget mohon dukungannya dan support subscribe dan like videonya dan share ke teman-teman. tapi untuk video kali ini jangan terlalu share karena saya khawatirkan banyak nyoba dan booknya itu ramai dan lawannya itu berat guys jadi tolong jangan terlalu nge-share banget ya oke kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya yang pertama kita klik dulu eventnya di sini saya buktikan ya guys keempat empatnya bot dan enggak menambah sama sekali poinnya guys saya kacek ke-30 karena saya khawatir aja guys keselip ke mus musuh-musuhnya jadi saya kacek ke-30 poin ya oke yang pertama kita untuk caranya yang pertama kita harus nonton Vivian dulu dan Vivian yang saya pakai adalah Vivian IP Finish itu Vivian berbayar tapi kalian itu bebas untuk memakai vivien yang manapun yang penting VVN itu akurat guys kalau nggak akurat ya percuma dan untuk negaranya apa aja sih Bang negaranya saya sarankan satu Kanada yang kedua netherland netherland itu adalah negara Belanda dan yang ketiga adalah Qatar kalau ada kebanyakan vivien itu enggak menye menyediakan Qatar guys enggak tahu kenapa dan yang keempat adalah negaranya Ukraina guys Ukraina karena sedang perang jadi listrik katanya di bombladir dan mati katanya guys kalau sudah seperti itu kalian itu konekkan dulu dan setelah itu kalian tuh buka settingan kita akurasikan biar viviennya akurat kita buka tanggal dan waktu dan jamnya itu diganti ke Belanda ya guys jamnya diganti Belanda biar akurat ya biar akurat jadi nggak ada kebocoran ya guys Oke kita langsung aja masuk ke dalam ML-nya. Dan di sini kita agro aja agro. Nah. dan Setelah ini kita cek dulu di profil klasik kla, di profil klasiknya apakah udah mayoritas negara luar atau masih Indonesia? Kita cek dulu dan perkiranya 3 menit, buset, guys. Saking sepinya nya karena saya VV-nya udah akurat jadi tiga menit dong ini lama banget ya dan kita cek di sini aman ya masih aman dan ini tiga menit buset dan saya terangkan dulu untuk waktunya ya untuk waktunya karena ini adalah bulan Ramadan kebanyakan orang-orang itu main mobile Legends pas malam ya dibanding tidur karena penderung lagi sahur jadi Oke okay, saya tahan dulu ya guys Nah di sini itu mayoritas Ini ada negara Belanda Ini juga Belanda juga Spain ya Jadi ini benar-benar worth it ya guys Ini ada bocil pocil yang menyobain ini dua nih Semuanya itu negaranya enggak, ya, Jarang negara Indonesia guys Ini pasti udah akurat banget fianya. Langsung aja kita lanjutkan Untuk jamnya Untuk jamnya sekitaran jam 10 sampai jam 2 sampai jam 1 siang guys kalian bisa mencobanya jam 10 sampai jam 1 siang dan mulanya kapan sih bang mulanya di stack ke, di hari kedua dan hari ketiga guys jangan sa, jangan di hari pertama karena hari pertama banyak sekali yang mencoba pastinya karena bocil-bocil pun nggak bersabar ya sabaran nggak sabaran karena ingin mencoba bukunya jadi buat kalian yang mencoba Jangan di hari pertama, coba hari kedua atau hari ketiga. Dan saya ini, saya coba di hari kedua guys. Dan temenan guys, ini mendapatkan bot semuanya. Empat musuhnya itu bot semua. Dan semuanya itu bot guys. Terbukti semuanya itu bot dan gak menambah poinnya sama sekali. Coba kalian coba, karena mungkin ini adalah hoki-hokian. Yang penting itu satu mungkin ya guys. Keakuratan Vivian kalian. Intinya itu kalian itu login pakai VPN dan pakai server negara 4 tadi di waktu yang saya tentukan dan kita mulai ya guys mulai-mulai eventnya 515 di hari kedua dan ketiga ya guys. Oke mungkin tutorialnya kayak gini aja buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like video dan share ke teman-teman. Oke sampai jumpa di next tutorial. Bye bye bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.